PPT Pixel, tersedia layanan chat support selama 24 jam. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Saya Ibtahuddin, founder PPT Pixel.com. Sampai jumpa di kelas PPT Pixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for ads PPT Pixel.